Transmigrasi Buru Tani berlokasi distrik Yembun Kabupaten Tambrauw. Perkebunan transmigrasi ini dibangun sejak tahun 2014, sampai sekarang tahun 2022. Luas lokasi 275 meter, dan panjang lokasinya 890 meter. Jiwa tani yang didatangkan dari Tanah Jawa, ke Papua sejumlah 50 kakak, mereka terus menanam, dan hasil mereka panen lalu dijual ke kota Sorong. Sebab Kabupaten Tambrauw belum ada tepat pengadaan bagi mereka untuk menjual hasil perkebunan mereka. Kampung Metbelum, kampung ini berlokasi di distrik Yembun, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Peningkatan jalan distrik Yembun, bulan Juni tahun 2022. Tanjakan ini disebut Bobeni. Tanjakan Bobeni disebut dengan bahasa masyarakat suku Abun. Boh artinya gunung atau sebuah bukit, dan Beni adalah nama panggilan sebuah tempat sejarah sejak Oyang dulu sampai sekarang. Tanjakan ini terhitung 500 meter, atau setengah dari kilometer. Pemandangan pertama dari Distrik Yembun ke puncak Gunung Kabupaten Tambrau. Jembatan 24, di ruas Jalan Trans Papua Barat, atau biasa disebut, Jalan Sorong Tambrawu atau Jalan Sorong Manokwari.